Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, selasa, 16 Agustus 2022, untuk cetakan UBS maupun antam tercatat menurun dibandingkan dengan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 508.000, turun Rp 7.000 dibandingkan dengan posisi kemarin. Untuk harga emas 24 karat Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp564.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp952.000, turun Rp13.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya. Untuk ukuran yang sama emas Antam dijual rp rupiah, turun rp rupiah. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.622.000, sedangkan emas antam Rp 4.877.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp 9.275.000, sedangkan emas 24 karat antam dihargai Rp 9.697.000. Sekian harga emas untuk tanggal 16 Agustus 2022.